Itu salah satu pengalaman yang menyeramkan, Kang ya, di ekspedisi saya gitu kan, itu di Pulau Tanimbar itu perjalanan saya. Padahal cuma dua hari, tapi karena kita disesatin ya, nggak hmm. tahu ya mungkin pada saat itu kita sedikit sompral atau gimana gitu oh. kan, Kang. Kita nggak tahu gitu kan. Mama, Kakak Feki, Kakak Yosef Beta, Ojan, minta maaf. Kalau ada salah, belum sempat kita berkabar lagi, belum sempat kita ber... bersua. bersua. kembali ya. Mama piara saya di sana, semoga sehat selalu itu sudah pasti. Dan juga salam hormat dari saya Joanesur Surlili, Saya sangat bangga dengan nama itu. Sampai dengan hari ini saya tidak lupa, semoga marga Surlili di sana sehat selalu. Amin. Yang saya mau ceritakan di sini adalah cerita tentang eksotisme pulau terluar Indonesia oke kembali lagi di derosa auto channel sebelumnya saya ucapkan Terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah menonton video-video derosa hingga saat ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bersama Bang Ozan. Bang Ozan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, oh, baik. Aduh, baik, sehat, kan bang, ya? sehat, sehat. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Gimana kabarnya Bang, pekerjaan Bang? Uh, pekerjaan alhamdulillah ah, baik lancar ya. ya lumayan ada peningkatan oh iya. ya dia banyak bang alhamdulillah banyak bang banyak ya. ya? <laughs> bang Ozan ini beliau berprofesi sebagai konsultan marketing ya bang ya konsultan marketing saya nah di mana tuh bang saya saat ini konsultan marketing di Suzuki mobil Oke okay. PT Citra Asri Buana Ciputat oke okay. ya tempatnya ya. di Jalan RM Martadinata Cipayung Patokannya yaitu depan Samsat Ciputat, kang. Samsat Ciputat. Iya depan Samsat Ciputat. Jadi saya sekarang bekerja di sana sebagai sales marketing uh, iya, Suzuki. Suzuki, Suzuki mobil. Iya betul. betul. Di bawah naungan Citra Asri Buana iya, ya. Di bawah naungan PT Citra Sribuana Betul. Sudah lama bekerja di sana? Lumayan. Lumayan. Lumayan. Lebih dari tiga tahun? Uh, hampir. Hampir. Iya. Lumayan. Sudah menjadi marketing senior tentunya. Ya? Alhamdulillah kang buat teman-teman barangkali ada kebutuhan untuk armada kendaraan ataupun baik itu passenger, ya, baik itu pickup, apa ya. aja sih bang produknya? Kalau kita di Suzuki Indomobil saat okay. ini kita ready banyak ya dari mulai passenger sampai dengan pick up. Okay. Jadi kita ada punya unit pick up untuk para usahawan oh, yeah? ya kan atau juga APV Blend Fine juga untuk uh, usaha juga ada. Oh, terus yeah. untuk passenger-nya kita juga banyak ada unit SL7 ya kan, okay. terus ada R3, okay. ada Ignis, oh. ada Espresso. Oh, yeah, Mungkin yeah, nanti yeah, yang yeah. terbaru keluar launching akan ada Grand Vitara. Grand Vitara. Yeah. <laughs> Betul. Nah Teman-teman yang mau kepoin bisa langsung telepon ke Bang Uzan. Bang Uzan, silakan sama teleponnya, Bang. Boleh, boleh. Jadi, buat uh, penonton semua, rekan-rekan di Rosa Auto, kalau ada lagi kebutuhan untuk mobil Suzuki, baik itu passenger maupun pickup, ya Oke. bisa hubungi saya di 085161721637, bisa terhubung langsung dengan WA. Oh iya, yeah. gitu. Online ya, Bang? Ya, online pastinya dibalas. Pastinya langsung, pastinya respon. Betul, Insyaallah Allah satu kali 24 jam selama masa mata saya masih melek, -like, saya balas. Betul, <laughs> luar biasa responnya. Nah, tuh teman-teman, berikut tadi pekerjaannya, Bang Ozan. Tapi beliau juga sebagai merangkap, ya, Bang. Ya, merangkap ya. di mana, bang? bang? Saya saat ini merangkap sebagai dewan penasehat, kang Oh ya? di Mapala Stasia. Universitas mahasiswa. Muhammadiyah Jakarta, oh. ya mahasiswa pecinta alam saat ini saya dipercaya sebagai dewan penasehat hmm. untuk bisa mengawal dan juga uh, memberi masukan serta memberi saran untuk aktivitas-aktivitas uh, kepecinta alaman. Oh iya. Gitu. Luar biasa. <laughs> Jadi jobdesknya selain mapala, ya. tapi bergerak juga di bidang pekerjaan otomotif. Betul betul. Dan kebetulan kita sambil ngopi nih bang. Boleh? Oke. Okay. Benar benar benar. Ini kebetulan juga Uh, kita sekarang, Kang Deddy lagi ada di Wajah Pribumi nih Wajah Pribumi. Eh, iya, Wajah Pribumi Cafe ya. Buat uh. teman-teman yang nggak tahu, ini kita sekarang lagi ada di Wajah Pribumi Cafe ya di alamatnya di Ciputat. Patokannya depan kampus dua Uin. Ya, kita di sini uh, bisa buat nongkrong, bisa buat bikin podcast ya. Betul. Terus kita juga bisa buat bikin acara rapat atau pertemuan segala macam. Kita semua ada di sini. Jadi enjoy banget tempatnya, betul. Itu. Nah ini pasti aman ya. aman. Wajah Pribumi Cafe, itu. Berdiri sejak 2016. Ya, alhamdulillah berdiri sejak 2016. Be <laughs> <itu>. <laughs> Saya cobain kopinya bang. Hmm. Silakan. Gimana kang? Wow, luar biasa loh. <laughs> Mentalnya kerasa. Kerasa ya. Aroma kopinya. Hmm. Jadi kita di sini selain daripada kafe uh, juga, kita okay. juga nyediain uh, untuk kopinya kopi Anang ya kita di sini punya merek kopi Anang teman-teman Oke okay. jadi kopi Anang ini kita produksi sendiri Oh ya nah, kita ada beberapa jenis ya kita punya Arabica Gayo grade 1 ya, oh, Arabica, ya? Grade, Arabica Gayo grade 1 terus kita punya yang prosesnya itu Arabica Gayo itu full was Oh ya kita punya puluh jadi buat teman-teman penonton yang punya usaha kopi mau cari-cari uh, acuan kopi untuk menunjang usahanya bisa langsung ke wajah pribumi kafe Oke okay. gitu. terus kita juga punya robusta fine robusta ya. fine itu kita okay. uh, petik merah dari Lampung kita robusta fine kita punya dari Lampung kita juga ada Kang yeah. gitu ya buat teman-teman pengusaha kan biasanya kan kalau kita cari kopi yang zaman sekarang ini lagi viral kalau enggak ada pika robusta betul itu banyak viral kopi-kopi ya hahaha <tuk> <tuk> <tuk> Ya, Tapi udah, udah, ini ya udah, ya, ini dulu. ini produk unggulan kita yang kita oh, keluarkan udah, gitu. gitu. jadi kita produksi sendiri kita hmm. ambil dan beli dari petani lalu kita proses sendiri dan kita jual betul udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kita ada yang satu kilo. Satu kilo. Hmm. Kalau ini ukuran untuk, ini ukuran satu kilo. Satu kilo. ya oh, iya. untuk ukuran kecilnya ada yang 200 gram juga. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita bisa request. Oh iya. Gitu. Oh. Nanti ada tertera di sini harganya ya. Betul. Teman-teman nanti bisa dilihat sendiri. Gitu. Oh, iya. Jadi kalau ada kebutuhan untuk usaha bisa langsung di calling. Betul. Gitu. Ya. Di online bisa ya bang ya. Di bisa kan? okay. Alhamdulillah. Oke, okay. kopinya mantap teman-teman. Buat teman-teman pulang kerja, melepas penat ya. Rasanya, betul. menurut saya, pas banget kopi anang. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa ya kira-kira yang mau diceritain, Bang? Untuk kali ini, oke, okay. saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya, ya, uh -uh. pengalaman pribadi saya berkaitan dengan aktivitas luar ruang. Jadi, aktivitas luar ruang saya ketika saya masih menjadi mahasiswa, Kang. Oh, tahun berapa tuh? Tahun 2014. 2014? Ya, tahun 2014 saya masih jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Uh, pada saat itu, yang saya mau ceritakan di sini adalah cerita tentang eksotisme pulau terluar Indonesia. Dan jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, itu banyak banget ya di negara Indonesia. Itu kan kita terkenal negara kepulauan, Kang. Negara kepulauan itu berarti kita termasuk salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak. Ya. Nah, untuk jumlahnya saya lupa lah, nanti bisa dicari di Google. Nah, cuma yang jelas yang mau saya ceritakan ini, yaitu salah satu pulau terluar di Indonesia, namanya Pulau Tanimbar. Namanya Pulau Tanimbar. Namanya Pulau Tanimbar. Terluar di Indonesia. Ya Pulau Terluar di Indonesia. Itu posisinya ada di Provinsi Maluku Tenggara Barat. Wow, Jadi berarti... dari Maluku itu ke Tenggara masih ke Barat lagi. Waduh. Jadi benar-benar paling bawah kan? Masuk Indonesia Timur. Iya, masuk Indonesia Timur dan itu pulau terluar. Oh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat peta Indonesia ya dari Pulau Ambon dari Pulau Ambon itu ke bawah Pulau Seram itu masih ke bawah lagi ada Pulau Banda terus ada Pulau eh, K masih ke bawah lagi itu paling bawah itu namanya Pulau Tanimbar oh. Maluku Tenggara Barat. Ya, itu ya. udah paling ujungnya berbatasan dengan Australia. Australia. Ya. Jadi di sana itu uh, kita kalau kalau kita lihat jarak ya jarak posisi ya, Pulau Tanimbar itu termasuk pulau terluar Indonesia yang jarak tempuhnya kalau dibandingkan dengan negara Australia itu lebih dekat ke negara Australia, Kang. Oh. Iya. Ya. Jadi kita kalau naik pesawat di sana itu ada pesawat uh, pesawat Trigana Air, Kang. Iya, pesawat kecil kayak model-model susi air gitu betul gitu nah oh. kita kalau dari pulau tanimbar ke ambon ya yeah. karena uh, bandarnya di ambon itu satu jam 45 menit 1 jam empat nah, menit kalau perhitungannya dari situ ke australia ini menurut uh, informasi masyarakat lokal ya yeah. itu hanya 45 puluh menit hmm. jadi lebih dekat ke australia dibanding ke ambon dibanding ke ambon waktu satu jam 45 puluh lima menit iya. itu cuma empat lima menit 5 Wow. Jadi kalau di Australia itu lagi musim salju, oh ya? rasa dinginnya. Oh, tapi salju nggak masuk ke situ. Nggak <laughs> masuk, nggak oh. masuk, nggak masuk. Oh, iya, iya. <laughs> gitu ya. Jadi 2014 itu waktu itu ya saya masih kuliah, kebetulan ada seleksi untuk ikut kegiatan ekspedisi, ekspedisi NKRI, Kang namanya. Mm. Jadi ekspedisi NKRI ini. Dia digagas oleh Kopassus, oh ya? di bekerja sama dengan uh, Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri Negara Indonesia. Itu dia bekerja sama dengan seluruh lapisan elemen uh, aparatur, ya, dari mulai TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, terus uh, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya kan, sampai ke Brimob, oh ya? dan yang terakhir dengan mahasiswa. Oh. Gitu. Jadi kita benar-benar diseleksi. Berikut juga tentara-tentaranya dan brimo brimo ini juga diseleksi oleh satuannya masing-masing. Oh. Gitu kan. Jadi uh, waktu itu saya ikut seleksi via online dari total 2000 mahasiswa se-Indonesia yang daftar, hanya diterima sekitar 200 orang dua 200 orang. Ya, dari, dari seluruh Indonesia. Iya, dari 4000 peserta hanya diterima 200 orang. Sangat selektif sekali. Ya. Wow selektif dari dan 2000, ketat banget cuman satu persen dari 4.000 hanya 200 oh. jadi kita diseleksi itu juga nggak cuma sekedar kemampuan kita untuk membuat tulisan dan segala macam, Kang iya. tapi kita juga disitu di tes fisik mm. tes renang mm. gitu kan okay. jadi banyak juga dari 4000 yang sol, uh, lolos seleksi administrasi sampai ke Batu Jajar waktu itu saya di Batu Jajar Kang. di Bandung, uh, di, Bandung di Batu Jajar di Pustik Pasus, Pasus bajajar batu jajar itu masih ada sekitar 500-an orang kalau nggak salah ya, 500 orang kalau nggak salah inget itu dari 500 orang itu di situ masih diseleksi Kang, jadi oh. kita dua minggu di situ 2 minggu itu kita tiap hari pagi sore itu lari, oh, iya. jadi benar-benar seperti wamil Kang oh. pagi sore itu kita wajib lari bareng sama tentaranya terus sampai ke tes renang tes renang itu waktu saya di 2014, itu 50 meter bolak balik Kang hmm. <laughs> 50 meter bolak balik? 50 meter bolak balik, jadi sekitar 100 meter. 50 meter pertama, 50 meter kedua. Itu banyak yang gagal di situ. Oh. Banyak peserta yang gagal di situ. Kenapa sih diwajibkan renang? Karena posisinya kita ekspedisi ini di pulau terluar Indonesia, yang kondisinya adalah kepulauan. Kepulauan. Ya kan? Kalau kita bicara kepulauan kan, ya? iya, terpencil dan banyak air laut kan. Betul. Jadi kalau kita nggak dibekali untuk kemampuan renang, ya kita kan minimal uh, self Uh, uh, kemampuan diri kita untuk bisa bertahan kan dari renang harus diuji juga, Bener. gitu. Terus juga kita latihan fisik. Dari dua minggu kita di Batu Jajar, eh, ya dua minggu di Batu Jajar. Selanjutnya itu satu minggu kita di ini di latihan di tempat di, apa namanya tempat latihan Kopassus. Uh, oh. tempat latihan Kopassus, gitu. Uh, saya lupa tempatnya. Pokoknya tempat pendidikan latihan Kopassus deh itu masih di Bandung juga di Batu Jajar gitu hmm. kan Nah, di sana itu kalau versinya para tentara cerita itu tempat paling menyeramkan kang wow. asli kang bener-bener menyeramkan jadi kalau mungkin agang pernah ngelihat tentara itu kopassus itu latihan doper kang yang ditembak tembak itu yeah. kita lihat oh. lihat lokasinya bukan ngerasain yeah. kita lihat lokasinya yeah, gitu yeah, yeah, yeah. kita lihat lokasinya di situ tempat tempat doper para tentara di hmm. di di, di latih gitu kan di sekitar kita yeah. satu minggu kan gitu. Saya cek waktu itu suhu di sana sekitar 5 derajat kang. Lima derajat. Lima derajat. Eh, uh, menggigil banget kang. Kebayang sama saya. Kebayang. Udah kayak di dalam kulkas ya. Bener. Jadi tiap pagi itu kita dibangunin sama kayak suara apa ya kayak suara uh, meriam gitu kang. Oh. Tiap subuh tuh. Setiap subuh. Oh. Pokoknya ada timbul suara itu deng. Semua wajib keluar. Semuanya wajib jogging bagi-bagi. Enggak oh. tentaranya, enggak mahasiswanya, enggak perempuan, enggak laki-laki semuanya wajib jogi Tapi ada perempuan dan laki? Ada, oh. ada, macam-macam, macam-macam, yeah. gitu. Nah, kebetulan di ekspedisi NKR ini, kita juga uh, ada beberapa fokus divisi, oh. gitu kang Jadi, mahasiswa-mahasiswa ini memilih, gitu kan. Hmm. Ada di situ uh, divisi flora fauna, ya kan, jadi... Uh, terus ada divisi geologi okay. juga, Terus ada divisi kehutanan okay. Terus ada divisi sosial Kemasyarakatan juga okay. gitu kan. Jadi kita di situ tujuannya Apa sih ekspedisi NKRI untuk mengeksplorasi Mengeksplorasi gitu. Pulau terluar Indonesia Baik dari segi uh, flora Fauna, kekayaan alam dan semuanya Gitu kan, karena banyak banget nih Kita itu di Indonesia Pulau terluar kita Banyak dikuasai oleh negara-negara asing kan? Hmm banyak banget dikuasi orang-orang asing. Kenapa? Karena jarang terjama. Benar. Gitu. Termasuk di Pulau Tanimbar ini, Gang. Yang saya... Jadi saya dapat lokasi di Pulau Tanimbar. Waktu itu kita ekspedisi NKRI NKR ini, Maluku Utara dan Maluku dan Maluku Utara. Jadi seluruh Maluku tuh semua oh. kebagian. Nah, saya kebagiannya di pulau terluar. Okay. Gitu. Proses 3 minggu seleksi... Habis itu kita berangkat. Nah, setelah berangkat itu kita ada tekan kontrak juga, kang. Hmm. Karena aktivitas kita kegiatan itu kurang lebih hampir enam bulan. Betul. Tekan kontraknya adalah kalau selama proses ekspedisi peserta mengundurkan diri alasan pribadi karena tidak kuat, okay. maka biaya pulang ditanggung secara pribadi, kang. Wow. Fantastis. <laughs> Jadi benar-benar diuji gitu benar-benar diuji enggak mas oh, ampun. <laughs> Hanya boleh pulang dua syarat. Yang pertama sakit keras okay. sehingga tidak bisa diobati di lokasi, harus dibawa. Yang kedua keluarga meninggal. Oh, pihak keluarga. Tapi pihak keluarga ini dikategorikan lagi, Kang. Hmm. Ayah, ibu, adik atau kakak bahkan istri barangkali atau oh. oh enggak karena kita masih mahasiswa oh, oh, ini untuk mahasiswa kalau tentaranya iya. mah udah jelas nggak boleh pulang betul gitu kalau kita ini kotekan ini, kontrak untuk mahasiswa mm. gitu jadi kita bener-bener apa ya bener-bener dibikin supaya kamu itu serius gitu nah misi kita itu yaitu tadi mengeksplorasi uh, sumber daya alam sumber daya manusia dan segala macamnya gitu untuk kita buat buku lalu kita untuk sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa negara Indonesia itu banyak loh yang bagus-bagus gitu nggak hanya sekedar Bali enggak nah. hanya sekedar pulau komodo betul. Jogja dan segala macemnya tapi banyak gitu ya, ya, ya. <laughs> merinding saya ngebayangin ini kan saya pun juga kalau bicara mengenai ini merinding Intonya, itu ya baru pernah presiden pertama yang mengunjungi itu ya betul jadi gini Pulau Tanimbar itu termasuk salah satu, salah satu pulau terluar Indonesia, okay. dan menurut versi cerita lokal, ya, yeah. dari situ bahwa Pulau Tanimbar itu tadinya masuknya akan diambil oleh negara Australia, um, karena lebih dekat ke Australia, kan? Yeah. Tapi karena waktu itu sejarah mencatat Presiden Soekarno datang ke situ, yeah. menginjakan kaki ke situ, bahkan sempat singgah. Maka itu dikatakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow, ya. apresiasi buat Presiden pertama. Apresiasi buat Bapak Presiden pertama Soekarno. Betul. Bahkan di sana ada patung Soekarno kan. 2014 oh, yeah. itu dibuat patung Soekarno wow. dekat pelabuhan. Karena sampai dengan 2014 itu kan waktu itu presidennya masih SBY ya kalau nggak yeah. 2014. Itu belum ada. Sampai belum dengan ada. hari ini pun. Uh, belum pernah ada presiden yang menginjakan, kesitu, menginjakan kaki ke situ selain Presiden Soekarno. Selain Presiden Soekarno. Ya, sekali-kalinya itu waktu itu Pak Budiono wakil presiden oh, yang datang ke situ wapres. Iya, okay. itu, yeah. makanya ini daerah tuh benar bener daerah pulau terluar banget. Itulah, gitu. Makanya saya waktu pembagian area kan ya kita kan random kan nggak bisa yeah. milih kan ya kita nggak bisa milih mau di tempatnya di mana tuh nggak bisa, oh. gitu kan. Akhirnya saya ketempatin di situ, dapat informasi bahwa 2014 waktu itu saya dapat informasi di sana susah sinyal, di sana nggak ada listrik, gitu kan. Terus di sana juga uh, mayoritas uh, kebanyakan non Muslim segala macem ya kan. Wah pokoknya keras keras deh ya kan. Tapi Wah, penduduknya udah banyak di sana, Pak? Penduduk lumayan banyak, Lu tapi nggak terlalu banget, padat ya, terlalu padat gitu okay. loh. Karena jarak dari kampung ke kampung masih cukup jauh juga. Nah, masih jauh. Masih cukup jauh juga. Itu. Jadi, kita kesana perjalanan itu ya, di Tanimbar itu pas ekspedisi berangkat dari Batu Jajar, uh, naik Hercules. Okay. Saya waktu itu ngerasain naik Hercules, Kang, berangkat, transit di Makassar, lalu lanjut lagi transit ke Ambon. Dari Ambon itu kita naik kapal. Naik kapal? Uh, KM kapal Kelimutu. Oh, kapal besar, KM, iya. KM Kelimutu. KM Kelimutu. Itu kita perjalanan dua hari, dua malam, Kang. Waduh saya baru pertama kali tuh ngerasain perjalanan naik kapal besar dua hari dua malam gitu kang, yeah, yeah, yeah. <laughs> mampuk apa segala macam udah ditumpahin semua di situ, <laughs> jadi cukup jauh juga perjalanan kang. Kalau saya selama berkegiatan di sana kurang lebih enam bulan kang ya. Enam bulan. Ah uh -uh, kurang lebih enam bulan di sana okay. mulai Januari Februari Maret April Mei Juni kita udah pulang. Oh. Mei akhir tuh udah pulang kita. Itu Mei akhir kita udah pulang. Itu. Nah waktu itu saya kebagian sebagai tim kehutanan. Kehutanan. Ya. Hmm, jadi. Kalau kita di tim kehutanan, waktu itu kita punya tugas khusus untuk sosialisasi hak ulayat. Jadi yeah. sosialisasi hak ulayat itu maksudnya adalah uh, mensosialisasikan bahwa, kan di sana banyak tanah-tanah ada, tanah-tanah yeah. negara yang Itul. tidak termanfaatkan, segala macam. Nah, itu kita sosialisasikan. Yeah. Selain daripada kita mengeksplorasi uh, sumber daya alam fokus di bidang kehutanan. Betul. Gitu, kan. Agar masyarakat setempat bisa memperdayakan Oke. dan memperkenalkan teknologi-teknologi barangkali ya ya teknologi-teknologi uh, tertentu gitu jadi bahkan yang saya rasain ya Kang ya yang saya alamin gitu ya selama jadi tim kehutanan enam bulan di sana jadi saya enam bulan itu saya kelilingin semua pulau Kang oh. dari mulai pelabuhan kita kelilingin sampai ke atas sampai balik lagi itu kita kelilingin itu luas pulaunya berapa kilo Bang? aduh kalau luas pulau saya kurang apa Kang tapi hmm. lumayan cukup besar tapi penduduknya hmm. belum terlalu padat Gitu. dan di sana juga masih banyak apa ya kalau saya bilang hal-hal tabu kang oh iya yeah. hal-hal tabu kalau mungkin uh, teman-teman yang penonton dari timur tahu bahasa suangi ya suangi oh. itu saya tangkap oh di sana nyebutnya suangi kang di sana nyebutnya suangi <laughs> gitu itu masih banyak kepercayaan di sana gitu bahkan kita nggak bisa sembarangan oh. gitu kalau kita bicara dari mulai hal unik ya kang ya jadi yeah. banyak yang saya dapetin di 2014 itu di Pulau Tanimbar dari mulai hal unik menyeramkan, mengenangkan, gitu kan. Pokoknya campur aduk segala macam deh. Betul. <laughs> Kalau kita bicara dari mulai hal unik, yang tadi saya bilang, listrik itu, kan di 2014, uh -huh. dari pelabuhan, uh, tidak ada yang 24 jam. Listrik nggak ada yang 24 jam, kan, di sana. Tahun 2014 itu listrik nggak ada yang 24 jam, teman-teman. Okay. Jadi, di pusat kota itu, cuma ada listrik dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, kan? Uh. Oh. <laughs> Tampaknya... <laughs> Jadi, dari... Jadi dari pagi sampai maghrib itu nggak ada listrik. listrik kalau ya. mau ada listrik biasanya masyarakat di sana pakai genset. genset. Iya banyak yang pakai genset. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya nah. sudah keluar nah. dari daerah kota ya Kang ya, ke desa-desa itu benar-benar enggak ada listrik sama sekali. Oh. Semuanya pakai genset. Ya, <laughs> ya, ya, ya. Semuanya pakai genset. Bener-bener wah seru banget ya pokoknya hal uniknya di situ. Ya, ya, ya, ya. Saya itu di tim kehutanan Kang setiap pemberangkatan kita selalu bikin uh, presentasi gang ya kita kita laporkan jadi saya itu satu tim ada enam orang saya mahasiswa ada dua, ada ada ada tiga orang mahasiswa tiga orang terus uh, ada dari anak pramuka satu anak pramuka daerah oh. dari kopasus, satu dari kepolisian setempat satu sama dari orang dinas kehutanan setempat oh. gitu karena dia yang mengawal kita untuk Masuk-masuk ke desa kan, kalau iya. kita kan orang luar ya Kang ya, nggak tahu adat gimana di setiap Betul. desa segala macem gitu kan Kalau bicara hal serem itu Yang saya temuin itu banyak di Daerah apa ya namanya ya Dari Pulau Matakus, namanya ada Pulau Matakus oh. Jadi Pulau Matakus itu, dia bukan di Pulau Utama Tanimbar, dia nyeberang sedikit, itu ada namanya Pulau Matakus Oke okay. Itu banyak hal-hal serem Anak-anak kecil di sana itu kalau kita sekarang ada, ada akar bahar, Kang ya. Oh, iya. Kalau di sini kan di daerah perkotaan kalau bicara orang pakai akar bahar, akar bahar tuh hmm. untuk apa segala macam ya. Kalau di sana anak-anak kecil sudah pakai, Kang. Oh. Anak-anak kecil sudah pakai dan mereka punya kepercayaan untuk menolak suangi. Oh. Itu menolak setan gitu kan. Itu banyak sekali hal-hal oh. menyeramkan gitu ya. Dari mulai suangi air gitu kan, suangi hutan segala macem. Karena posisinya Pulau Tanimbar itu Kang, kalau saya lihat sejarah gitu ya, baca-baca dari buku e, terbitan Belanda, saya lupa waktu itu bahwa itu tuh adalah pulauan yang timbul. Oh. Jadi itu dulu tuh air Kang semuanya. Jadi dulu tuh semua air Lautan gitu. semuanya. Makanya di daratannya Pulau Tanimbar ini, ada namanya Pulau Labobar. Pulau Labobar itu termasuk dataran paling tinggi di pulau tersebut, kan? Oh, di MTB iya. itu Pulau Labobar paling tinggi, sekitar 200 mdpl. Waktu itu saya pakai pakai GPS, gitu kan? 200 mdpl itu, mdpl. 200 mdpl itu di atas, itu masih banyak batuan-batuan karang. Oh, masih iya. banyak batuan-batuan karang. Iya, iya, iya. Dan di sana juga, <laughs> dari kepercayaan masyarakat lokal, ya kan masih banyak ketua-ketua adat juga, kan? Jadi okay. kita setiap masuk kampung itu selalu sewan sama ketua adat. Oh. Gitu kita nggak bisa sembarangan, kita harus ada ritualnya dulu. Pokoknya setiap masuk kampung pasti ritual. Setiap masuk kampung pasti ritual. Oh. Iya. oh. Itu. Karena macem macam kan? kalau nggak diritualin, kepercayaan di sana banyak yang kesurupan. Oh, gitu. Sul, ada teman, ada teman satu tim saya yang, yang yang yang suka kesurupan tuh ada juga gitu loh. Karena mungkin kaget lah ya budaya baru, cara baru, segala macem Betul. gitu kan. Gitu. dan hal yang menyeramkan itu yang paling saya rasain itu adalah di Pulau Labobar. Jadi di Pulau Labobar itu benar-benar apa ya kalau saya bilang nggak ada orang ke sana, kang? Oh ya? Nggak ada orang ke sana. Tapi posisinya di sana itu uh, banyak banyak banyak apa ya kalau kepercayaan orang banyak seremnya. Gitu. dan iya. kita nggak boleh tuh yang namanya menginap di sana nggak boleh oh gitu jadi kita berangkat pagi pulang sore oh. gitu saya pernah disesatin itu saya inget banget gitu ya kan kita waktu itu dimodalin sama tentara itu peta blueprint kang kita dimodalin GPS peta blueprint sampai handphone satelit kita dimodalin kang oh, karena saking nggak ada sinyal, kang okay. kita megang handphone satelit gitu kan jadi ketika saya baca di peta, ya di peta itu udah jelas tuh koordinat berapa, koordinat berapa di jalan uh, jalan utama itu koordinat berapa. Ketika kita jalan itu blank semuanya hutan, oh. Itu blank semuanya hutan. Sampai sometimes satu ketika kita jalan dari pagi sampai sore itu nggak nemu jalan keluar, kang. Bener-bener disesatin, bener-bener disesatin kita itu di situ tuh. Setelah disesatin kita udah dehidrasi. Waktu itu kita cuma modal itu ada kita bawa pisang-pisang batu, Kang. Pisang batu, Indomie 4, Indomie 5 sama air minuman botol cukupnya. air mineral. Iya, jadi kita disesatin di situ, kita sempat pengen berkemah di pinggir aliran sungai. Jadi di sana itu, Kang, aliran sungainya rata-rata tenang. Rata-rata tenang, tapi banyak banyak buaya-buaya air, Kang. Buaya laut tuh banyak. Gitu. Jadi kita pas lagi buka tenda ya, kita pas lagi buka tenda, babi lewat bertebaran segala oh. macem, tenda kita dioyak-oyak segala macem, oh. sampai tiba-tiba buaya lewat di samping tenda gitu kan. Oh. Waduh ampun. Buaya, buaya, rawa. Rawa. buaya rawa, buaya rawa. disebutnya buaya rawa. <tuh> Akhirnya, dari pinggir aliran sungai itu, kita naik lagi ke atas bukit. Hmm. Itu waktu itu saya inget banget tuh, dari pagi sampai sore kita cuma modal makanan, karena kita pikirkan Wah sore udah bisa nih mas uh, sampai ke kampung A nih betul gitu kan tapi ternyata sampai sore kita nggak ketemu oh. gak ketemu kampung cuma ada di dalam hutan aja itu berapa per orang kita ya itu enam orang enam orang lah semua tim lah saya dua uh, orang mahasiswa uh, anak pramuka dua Opasis tni sama uh, orang lokal dari dinas kehutanan 7 tujuh tujuh orang kita waktu itu modal cuma indomie lima karena udah opsi terakhir kan Karena kita pikir Kita udah keliling segala macem Nyari kayu-kayu endemik gitu kan Oh ini yeah. sebentar lagi lah Dua kilo lagi jalan Kita bisa sampai ke kampung ini nih Betul. Tapi ternyata kita disesatin di situ kan. Udah bawa GPS sama telepon satelit sekalipun Udah oh. Tetep nggak bisa tembus Padahal oh. Cuma alang-alang Tapi alang-alangannya tinggi kan ya Kitar 2 meter lah 2 meter uh -uh, Jadi kita nembus itu alang-alang Tapi ya itulah Yang saya salut ya kang ya Tentara kita ya Kopassus ya dia benar-benar yang paling ngebantu kita gitu ya, namanya saya, saya, saya inget banget namanya Pak Gustaf dia orang Sanger, Gustaf oh. tuh hasil saya inget banget namanya Pak Gustaf yang nyelamatin kita gitu orang Jika, Sanger? orang Sanger, oh. orang Sanger, dia Kofasus dia yang nyelamatin kita, untuk nyemangatin kita, saya waktu itu udah pasrah kan karena, dari pagi kita jalan bermodalin air, mungkin waktu itu kalau nggak salah ya itu kita cuma bawa 3 liter air kan. Rata-rata uh, tuh cuma tiga liter air. Dari pagi kita jalan sampai sore, perbekalan udah habis, Indomie juga udah kita makan, ya kan? Kita masih nggak ketemu jalan keluar. Akhirnya kita uh, buka tenda terpaksa di pinggir uh, aliran sungai gitu, aliran sungai kecil. Yang ternyata malam itu banyak babi lewat, ada buaya rawa lewat. Malam itu juga kita terpaksa untuk tenda packing segala macam naik ke atas. Karena menghindari hal-hal oh, yang tidak, tidak diinginkan, diinginkan gitu kan. Malam-malam kita buka, kita babat. Itu yang ngebabat kok pasus itu, oh. itu, Bang Gustaf itu, Bang Gustaf. Dia yang ngebabatin dari rumput apa, alang-alang 2 meter dibikin rata, dibikin rebah. Wah, saya benar-benar, mungkin kalau saya bilang utang nyawa saya. <laughs> kita semua utang nyawa di situ. bahkan orang lokalnya sendiri pun juga nggak nyangka bakal begitu. Wah, benar-benar Kang itu. Satu orang. Polisi situ satu, polisi lokal satu. Orang Dina satu sama orang Pramuka dua, mm. tapi tetap nyasar. Ini bukan hutan kayak di Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, enggak kang. Mm. Ini cuma kayak di tengah alang-alang. Kan? Oh. Tapi sebegitu ekstrimnya, lu merinding. Kalo ya? mau jalan keluar kita udah pakai peta, kita oh. udah telepon pakai handphone satelit, masih juga nggak bisa, nggak oh. tembus itu. Akhirnya pagi kita udah habis perbekalan, Kang. dalam lemes banget lah. Betul. udah bener-bener lemes banget kok. Kita pasrah gitu ya Maksudnya Aduh Sampai Gimana ya Udah gak ada Bener-bener Karena patokan kita adalah air Tapi ternyata pas kita ketemu air Setelah air Itu masih tebing lagi uh. Aduh Kita lemes banget ya kan Akhirnya oh, Pak Gustaf itu Dia yang paling bertahan ya Jadi Mungkin saya pikir Dia dari mulai malam Sampai Ketemu jalan keluar itu Kita besoknya jam 12 siang Itu dia gak minum Dia gak minum? Gak minum nggak minum sama sekali. Yang penting kita minum gitu, maksudnya. Yang penting kita yang minum. Wow. Wah, saya benar-benar salut tuh sama Pak Gustaf tuh, anggota Kopassus tuh. Itu dia, dia benar-benar nggak minum untuk ngerelain timnya itu, selama karena dia yang menjadi kewajiban menjaga keamanan selama aktivitas. Betul. Itu. Kamalan keselamatan. Iya, keamanan keselamatan gitu, nah. karena yang bawa senjata dia doang. Oh. Laras panjang, SS 2 oh. oh iya. iya. <laughs> itu dari pagi. Dia yang babat, jadi kita kan ngebabat alang-alang uh, tinggi kan. Dia yang ngebabatin sampai akhirnya, alhamdulillah di jam mungkin jam sekitar jam 10, jam 11, kita ketemu pohon pisang patokannya. Wah. Wow. Wah kita pikir kalau udah ada pohon pisang berarti deket pemukiman. Deket pemukiman. Ada juga pohon kelapa. Oh. Ada pohon kelapa, kan? ke perkebunan ya? Iya. Yang kita pikir adalah alhamdulillah ada air gitu kan. Betul. Tapi posisinya kita semua udah gak ada yang kuat naik. Oh termasuk Pak Gustaf udah nyerah gitu kan, hmm. karena dia yang udah kasarnya babat alas untuk membukain jalur kita buat jalan. Mungkin dehidrasinya udah luar biasa. Iya, udah luar biasa. Lalu. Tapi, ya lagi-lagi, kembali ke Akamsi ya, Kang, ya. Ternyata, warga lokal itu masih punya tenaga cadangan. Atau oh. mungkin sudah kebiasaan. Yeah. Dia yang manjat kelapa, akhirnya. Oh, dia manjat wajat kelapa? Dia manjat kelapa. Sampai di atas, kelapanya pada turun. Ternyata kelapa tua semua, Kang. Wah, wow kelapa tua semua gitu kan jadi iya, iya, iya. kita terpaksa minum air kelapa tua gitu kan. Betul, karena yang betul, penting betul. ada asupan dulu lah biar gak, harus nggak dehidrasi gitu kan. wah itu seru banget deh kita ada dokumentasinya mungkin kalau nanti bisa ditampilin tampilin deh Pasti. dokumentasi saya lengkap banget selama ekspedisi itu by day by day nya saya saya fotoin semuanya oh, oke okay. gitu kan okay. itu salah satu pengalaman yang menyeramkan kang ya di ekspedisi saya gitu kan itu di pulau tanimbar itu perjalanan saya, padahal cuma dua hari tapi karena kita disesatin ya, mm. kita nggak tahu ya mungkin pada saat itu kita sedikit sompral atau gimana gitu oh. kan, Kita nggak tahu gitu kan, entah saya atau temen saya yang sompral gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Mm. Akhirnya kita disesat, tapi alhamdulillah kita akhirnya bisa keluar di besok harinya gitu kan. benar-benar mm. posisi udah dehidrasi segala macam gitu kan. Berarti dua hari di hutan 2 hari, hari, dua hari, hari dihutan, di hutan. Di hutan. Kan. hutan. Uh. Wow. Semalaman kita benar-benar nggak -benar ada minuman itu dua hari yang dua hari itu kayak gitu dua hari full dan itu perjalanan nggak cuma itu aja kita setiap perjalanan kan saya selalu bikin rencana ya perjalanan satu minggu lima hari segala macam sering kejadian kayak gitu tapi yang paling berkesan itu karena benar-benar kita seperti disesatin gitu kan kita udah lengkap loh peta udah ada gps ada gitu kan kasarnya kita kita ngeplot dari peta itu koordinat sekian koordinat sekian di desa apa harusnya sampai betul tapi ini ternyata meleset. Iya. Itu, hilang arah, tersesat. <tuk> Bahkan hilang sinyal ya. Hampir. Wah. Hampir kauit kan? Keluar, Kalau bilang. saya bilang hampir kauit itu. Karena yang paling serem itu tadi buaya lewat di pinggir tenda kita. Binatang Serak-serak. Pas ngintip, aduh buaya. <tuk> untungnya gak ada yang keluar ya. <tuk> Diem semua, <tuk> gak, ada semua. gak ada yang bergerak. gak ada yang bergerak. ada yang bergerak. Untungnya kita semua waktu itu posisinya dalam tenda kan. Iya tentunya kita waktu itu posisi dalam tenda. Kalau mungkin ada satu orang yang lagi keluar, aduh nggak tahu deh. Hmm. Itu mungkin kita panik semua. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Itu. Itu dialamin selama enam bulan. Selama 6 Di bulan, Di Pulau Kang. Tanimbar. Di Pulau Tanimbar. Pulau terpencil terjauh dari NKRI. Oh, jauh banget deh. Hmm. Tapi, ya. itu pulau paling ngangenin, Kang. Benar. Ngangenin, Kang. Kenapa saya bilang ngangenin? Yang pertama, kekayaan alamnya. Aduh, Kang. Super duper deh. Oh ya. Super duper deh. Kalau kata teman-teman saya yang saya yang udah pernah keliling pulau segala macem gitu ya, ini Pulau Tanimbar termasuk salah satu pulau yang lautnya paling bersih. Lautnya paling bersih. Lautnya paling bersih. Oh. Lautnya paling bersih. Akar bahar tuh Kang ya, hmm. 2014 itu kan akar bahar belum termasuk barang yang dilindungi dilindungi kan. Okay. 2014. Jadi baru mulai dilindungi itu keluar aturannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu di 2014 akhir 2014 akhir? Ya? itu Bahar di, itu di, di, di daerah sana di kedalaman 4 meter aja udah dapet oh. sekarang kalau teman-teman tahu coba aja cari nih di Kepulauan Seribu kalau nggak di kedalaman 20 meter, 25 meter baru ketemu Baru ketemu, bahar. benar. di sana kedalaman 4 meter aja kita udah bisa ngeliat oh, oh. itu Akhar Bahar terumbu -terumbu karang juga Ilo, banyak? iya terumbu, terumbu karang, juga. segala macam. Wah, itu terus ada cerita seru lagi Gang oke okay. kan posisinya kan di Pulau Tanimbar itu berdekatan dengan uh, samudra kang ya samudra nah, Samudera india gitu kan jadi laut lepas laut dalam gitu kan okay. jadi cerita saya tadi yang awal ketika kita lagi nyebrang dari pulau tanimbar ke pulau matakus hmm. itu ngelewatin laut dalam Oh. Hmm. tanpa kita sangka dan kita sadari kang kita kaget kang tiba-tiba mesin kapal mati kenapa nih hmm. ya kan mesin kapal mati kita tanya pak kenapa mati shh, shh, shh. kenapa gitu kan shh, shh. lihat sekeliling pas lihat sekeliling masih belum masih belum sadar gitu kang-kang masih belum sadar nggak lama kurang lebih ya sebentar lah tiba-tiba emang kayak ada yang gerak gitu kan dan nggak nggak tahunya itu apa kang paus biru kang paus biru paus kang wow uh, itu gede banget kang paus kang oh, lewat, lewat di bawah kita kang uh udah Lebarnya, karena kalau panjang saya nggak matiin, karena iya. yang saya perhatikan itu lebarnya, sekitar 10 meter. Lebarnya aja 10 meter. meter. Itu paus lewat di bawah kapal kita, Gang kapal kita nggak gede kapal-kapal kayak di apa kapal-kapal kayak buat nyebrang ke Pulau Pramuka yang punya nelayan kayak gitu kapal kayu lah kapal kayu uh, kapal kayu gitu kan dia lewat di bawah kita makanya posisi kapalnya tuh di dimatiin mesinnya hmm. karena khawatir ketika ada getaran dari atas ini si paus muncul ke hmm. angkatan. Kalau kita lagi di atas perahu tiba-tiba pausnya muncul nyenggol kita apa jadinya kita? Betul. Ya memang si pausnya sih nggak bakal makan apa segala macam. Cuma kan posisinya di ambak-ambakan di laut, kan Betul. Bisa <laughs> jungkal gitu. Bisa terbalik. Itu, ya? itu. Karena ombaknya juga bisa terbalik gitu. Bisa terbalik. Apalagi Sundul kan gitu. asli. Itu ngeri banget, Kang. Ngeri Wih, banget itu. bener-bener benar uh, deg, -deg, -deg kita semua dia. Gitu, kan, Saking kagetnya semuanya enggak ada yang sempat ngambil gambar, Kang. Karena Wih. udah tiba-tiba langsung diem Oh. Melihat keajaiban alamnya. Luar biasa. Lidah kelu. <laughs> Anggota badan membisu asli uh. ya. terpana ya terpana bener kang sudah bayang aduh bener bener ya terus ada orang orang di sana itu galak galak apa segala macam oh ya ternyata enggak kang oh. saya saksi hidup ya orang di sana itu paling menghargai yang namanya tamu kang oh. oh jangan salah Orang di sana paling menghargai yang namanya tamu. Pulau terpencil. Pulau terpencil, pulau terluar. Peradabannya justru lebih peradabannya justru lebih lebih baik, solid ya. lebih solid. Bener-bener menghargai di, tamu. Di di Jakarta jauh loh. iya. Uh. Oh yeah. Saya itu kang ngerasain saya sempat kaget ya. Saya kan kalau tinggal di rumah misalnya biasanya kalau kita lagi masuk ke desa itu saat kita selalu nyari mama piara namanya mama piara mama piara itu untuk kita tempat tinggal di sana sementara oh jadi dia itu nanti yang akan nyediain kita makan nyediain kita minum ngantriin kita ke manapun gitu loh oh sampai kayak porter gitu ya kayak porter tapi itu warga desa di situ warga kita desa. selalu dikasih tempat sama kepala desa apa sama kepala desa atau ketua adatnya nanti eh bap Bapak-bapak di sini ya di rumah ini ya di rumah mama ini oke okay. semacam KKN gitu ya ya lebih ke seperti KKN gitu iya modalnya kayak KKN gitu mm. tapi ini lebih detail lagi lebih detail lagi uh, lebih mengenal lagi gitu mm. jadi saya ingat banget tuh uh, Mama Sera namanya saya ingat banget Mama Sera jadi waktu itu kita dimasakin sama dia ikan telur apa segala macam buat kita makan ya buat iya. kita makan dan dia nggak pernah mau kalau kita ajak makan bareng oh gitu dia nggak pernah mau kang jadi kita dia tuh selalu mendahului kita dulu yang makan Oh, dia mau makannya di belakang. Oh, itu. Di Mama Sera itu berapa lama? Sekitar dua minggu. Saya di situ, dua, dua minggu. Kita dua minggu di situ. Dan uh, pernah sekali saya temuin pas malam itu, padahal kita siang itu kita makan enak, kan? makan ikan lah, dibeliin sama dia, ya kan? Dimasakin sama dia, telur apa segala macem. Ternyata si Mama Sera ini waktu malam saya, eh, saya terbangun lah, ya, terbangun malam tidur gitu kan. Kotak, kotak, kotak, saya pikir ada apa di dapur ya kan? Pas saya lihat di dapur. Ternyata ada si mama gitu kan. Wah oh, saya lagi intip. Ternyata si mama lagi ngapain Ma? Ya. Masak indomie. Wow. Uh, benar-benar ngebelah-belahin kita makan enak. Luar biasa. Ternyata si mama malah makan indomie. Malam-malam. Kita dijamu sedemikian. Kita dijamu sedemikian rupa. Tuan rumahnya aja cuma makan indomie. Tuan rumah malam makan indomie. Malam-malam nah. tuh saya inget banget nggak pernah lupa sama saya. Wah, benar-benar saya langsung kena pukul di situ. Wah. Kena mental ya? Kena mental saya di situ. Sebagai apa ya, sebetapa? carenya gitu loh, orang-orang dari pulau terluar ini menjamu tamunya. Gitu, nah, nah. gitu makanya saya tuh malah berpikir, "Uh, orang-orang yang paling solid itu justru malah orang-orang timur, kan?" Orang-orang hmm. yang paling solid itu justru malah orang-orang timur. Saya nih, kang enam bulan, saya alhamdulillah dikasih nama adat, kang Nama, jadi, nama adat. Uh, Di jadi sana? Saya, saya dikasih nama adat ya. Dibeli gelar ya. Iya, <laughs> <laughs> dikasih gelar. Saya dapat nama adat. Nama saya Joanes Surlili, Kang. Joanes Joanes Surlili. Surlili itu marga. Surlili. Surlili. Oh. Jadi kalau ada penonton penonton dari warga Tanimbar, ini saya Ojan Joanes oh, ya. Surlili. Marga saya Surlili. Surlili. Iya. Yang kasih nama marga saya adalah kakak Yohanes Kata A -a. Ketua adat tahu gimana? Uh, dia orang-orang ini apa namanya? Orang-orang uh, uh, orang apa? Uh, Kehutanan. Orang di disana sana. Oh. Ya cukup dihargailah dan dihormatin di sana. Ya. <laughs> aduh sedih Gang. Karena kangen banget Gang, benar-benar enak banget di sana itu. Sampai saya mikir, apanya ya bisa sana lagi gitu kan? Betul. Seru-seru-seru-seru. <laughs> Gak terbayang. Gak terbayang. Enggak terbayang. Mungkin pengalaman yang hampir enggak, jarang orang miliki ya? Jarang, jarang. Jarang orang miliki, benar. benar Kangen, Gang. Saya kadang kangen gitu ya. Saya masih ada di komunikasi gitu kan dengan teman-teman hmm. di sesama ekspedisi gitu kan. Tapi yeah. untuk teman-teman uh, atau mama-mama piara di sana, saya benar-benar hilang komunikasi. Karena beberapa kali saya hilang handphone, hilang kontak, jadi gak bisa hmm. gitu. itu pulau tanimbar nah, jadi teman-teman juga perlu tahu mungkin akhir-akhir ini teman-teman melihat -teman di berita itu bahwa setelah guncangan gempa di daerah Maluku Tenggara Barat timbul dataran-dataran baru, kan? no, timbul pulau-pulau yeah. kecil nah, jadi semakin meyakinkan saya bahwa kepulauan-kepulauan di Maluku itu memang dulunya adalah lautan hmm. Dulunya itu memang lautan, cuma entah berapa ratus tahun yang lalu, gitu. Mungkin karena mungkin karena gitu. reaksi gunung api atau apa kali? Iya. Karena kan kita kan termasuk negara Ring of Fire ya kan? Betul. Gitu. Jadi kita nggak tahu seperti hmm. apa, sehingga banyak muncul uh, dataran dataran baru. Makanya yang saya tadi bilang di, di sana mereka nyebutnya gunung Labobar, oh. padahal bukan gunung, oh. hanya bukit. Hanya oh, bukit. Hanya ketinggian batu batuan semua. Di ketinggian oh. dua ratus itu masih banyak batu batuan karang di sana menyebutnya gunung, menyebutnya gunung. Iya. Karena namanya kita tim kehutanan kan selalu bertanya, di pulau ini puncak tertingginya di mana, Pak? Di Labobar. Di Labobar, Mas. Di Labobar, Mas. Ya udah, kita ke Labobar. Tapi memang akam situ jauh lebih paham dibanding kita orang. Jauh lebih paham. Betul. Pasti. pasti jauh lebih paham. Menurut kita bukit, tapi menurut dia gunung. Iya, nah, betul. betul. <laughs> itu. Karena mereka kan jauh kan, enggak pernah ngelihat uh, gunung nah, juga kan. Hmm. Gitu. Nah, insertnya apa nih, Bang? Kira-kira untuk teman-teman di sini kalau kita bicara insert ya yang pertama kalau saya berani bilang kita sebagai masyarakat Indonesia, okay. khususnya yang berpendidikan jangan pernah berpecah belah hanya karena perbedaan kan? jangan suku pernah berpecah belah hanya karena perbedaan suku, agama, ras dan segala macam, jangan pernah okay. karena kenapa? itu termasuk salah satu Keunggulannya negara Indonesia, kan? Betul. Anek -anek -anek. Di Pulau Tanimbar itu 80% masyarakatnya non Islam, kan? Non Muslim. Non Muslim. Oke. Okay. Delapan non Muslim. Oke. Okay. Tapi toleransinya paling good, kan Oh iya. Paling good toleransinya. Hmm. Gak pernah tuh yang namanya kita berkonflik gara-gara agama tuh gak pernah. Saya belum pernah dengar gitu. Mungkin ada tapi sedikit, gitu oh, kan? enggak, enggak enggak. pernah tercuat sampai besar. Jadi gitu. paling ulah oknum aja. Iya, ulah oknum aja. Tapi toleransinya benar-benar terbaik lah itu insennya terus yang kedua uh, khususnya kalau ada penonton dari mahasiswa segala macam ya instansi-instansi pendidikan saya saya mengajak untuk mengeksplor lebih jauh lagi pulau-pulau terluar Indonesia betul. untuk bisa dikenalkan betul. untuk bisa di apa diangkat kembali supaya pemerataan apa ya ekonomi... pemerataan ekonomi ini bisa benar-benar menyeluruh kan? betul gitu loh kita nggak cuma kenal Bali kita nggak cuma kenal Lombok Rawangan kita nggak iya. cuma kenal Lombok tapi Betul. banyak pulau-pulau saja Ampat, Raja Ampat. oh banyak pulau-pulau masih banyak, masih banyak yang bisa dieksplor bahkan nggak kalah daripada itu semua oh, yeah. nah, gitu hanya yaitu tadi hmm. memang akses ini menjadi kendala hmm. itu makanya insertnya untuk para penonton yang mungkin di akademisi atau di pemerintahan segala macam yaitu tadi saya, saya meminta untuk perhatikanlah pulau-pulau terluar Indonesia. Betul gitu loh. Karena oh. itu benar-benar jadi apa ya? Jadi pakaian Indonesia, Indonesia yang tidak Indonesia ada harganya. Yang, ya? yang yang belum berharga sampai saat ini. Betul. Gitu. Luar biasa. <laughs> saya sampai merinding, Bang. Asli, Enggak bayanginnya, Bang. Saya sih berharap ada penonton dari Tanimbar Tasi. ya, Kang. Oh iya, oh, benar. <laughs> saya berharap Luar. ada penonton dari Tanimbar. Hmm. Saya sangat sangat-sangat berkesan sekali 2014 karena sampai dengan hari ini. Saya masih punya cita-cita dan keinginan bisa ke sana lagi. Mm. Gitu. Insya Allah. Gitu. Tapi ya, saya sih belum terlalu update lagi ya kondisi sekarang seperti apa. Karena kan Betul. sekarang udah 2023 kan ya. Betul. Kalau dibilang 2014 itu mungkin sudah 8 tahun yang lalu 8 ya. tahun yang lalu. Saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Tapi saya berharap uh, Pulau Tanimbar sudah menjadi pulau yang yang yang lebih baik lah. Betul. Yang lebih bagus dari sebelumnya. gitu. Nah, teman-teman enggak -teman rasa di penghujung acara luar biasa Indonesia adalah negara ribuan kepulauan iya. banyak kekayaan yang perlu kita gali yang perlu kita manfaatkan perlu adanya orang-orang yang mengedukasi seperti ini ya bang Oke, ada salam atau kata-kata yang ingin diungkapkan kata-kata terakhir yang saya ingin sampaikan yang pertama terima kasih sudah Uh, ya terima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri pemerintah, pemerintah. yang sudah Betul. sempat memberikan saya kesempatan untuk mengikuti ekspedisi NKRI sehingga saya bisa di sini berbagi cerita, Bang ya. Betul. Begitupun juga banyak hal-hal yang bisa saya ceritakan baik dan juga buruknya kurang dan lebihnya sehingga bisa jadi edukasi buat para penonton semua. Betul. Gitu kan. Terus terakhir yaitu tadi. Hindari perpecahan. Hindari kita perpecahan. negara kesatuan Republik oh. Indonesia. Dan jangan, mau dan jangan mau diprovokator. Dan jangan mau diprovokator. Oleh oknum ok -ok -ok yang, ok -ok ok -ok yang tidak betul. betul. Ya, berikut tadi yang telah kita podcast. Ya. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi buat teman-teman. Dan kita pribadi khususnya ya. ya amin. Mama, kakak Feki kakak Yosef, Beta Ojan,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 amin oke okay, saya dari derosa auto mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh